pada ini menantang penghuni lat selatan lihat apa yang terjadi jangan di-skip Mana katanya di sini ada lagi borong ya nyerorok hidul kagak ada cu cuman itu doang cu cuman sesek nafas doang mah ah di tempat biasa juga ada buat nyerorok hidul nyerorong sih kalau memang ada di disini tunjukkan eksistensi kalian buat antek-anteknya sekalian, hadir kalian nampak kalian, wujud kalian buang nggak tahu sama kalian guys, what banting-banting guys Guys, udah baju hijau nih guys. Katanya kalau baju hijau bisa hilang. Coba bawa gua alam kalian. Nah, tapi cuma mitos coy Nah, jadi mitos itu jangan dulu dipercayai sebelum bukti coy. Gua datang ke sini pakai baju hijau buat buktiin mitos cewek. Ya, ini hilang, bisa gara. dan perkara po